untuk membuat pola celana laki-laki. Nah, ini kira-kira dia jadinya seperti ini. Nah, sebelum kalian membuat pola celana laki-laki, itu kalian harus mengetahui dulu untuk ukuran-ukurannya ya. Nah, di sini ukurannya itu yang perlu kalian ketahui adalah nih yang pertama lingkar pinggang Lingkar pinggangnya itu saya dapat 70 Dibagi 4 Ini udah memang rumusnya dibagi 4 Dapatnya 17,5 Yang kedua itu lingkar pinggul Ini dapatnya 86 Nah dibagi 2 Ini memang juga rumusnya Hasilnya 43 Selanjutnya pesak atau biasa disebut dengan selangkangan Nah itu 66 dapatnya Nah rumusnya itu 66 dibagi 3 ditambah 5 jadi hasilnya 27 Selanjutnya lingkar paha Lingkar pahanya itu dapatnya 60 Nah rumusnya itu 60 dibagi 2 Itu 30 30 dikurang 4 hasilnya 26 Selanjutnya lingkar lutut itu 44 dibagi 2 Ini udah memang rumusnya juga 44 dibagi 2 Dikurang 2 hasilnya 20 Selanjutnya, lingkar, selangka, lingkar pergelangan kaki 40 dapatnya, rumusnya 40 dibagi 2, dikurang 2, hasilnya 18. Selanjutnya, panjang celananya itu 84. Nah, setelah kalian sudah mengetahui rumus ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nah, di sini, sebelum kalian masuk untuk membuatnya, nah, ini kita kasih dulu garis ya. Ini... Garisnya itu dari sini ke sini itu sekitar 3 senti atau 4 senti boleh ya dari sini ke sini 4 senti. Terus kalian kasih garis lurus sampai ujung ya. Selanjutnya udah ada garis pertama garis keduanya itu dari sini ke sini itu sekitar jaraknya 1 cm Nah kalian kasih garis lurus juga jadi ada dua garis untuk garis bantu nanti Selanjutnya untuk yang di pinggirnya ini kira-kira itu 3 cm atau 4 cm ya. Untuk dari sini ke sini. Nah, boleh. Ataupun sebesar uh, ini, lebar ini juga enggak masalah. Nah, kalian kasih garis lurus sampai ke bawah ya. Nah, ini untuk garis bantunya saja. Nah, setelah kalian udah kasih garis, kita masuk ke rumusnya. Nah, yang pertama itu adalah ini untuk pola depannya a ke b itu pesek nah peseknya tadi itu adalah 27 ini udah masuk ke dalam rumus jadi a ke b itu 27 nah ini dari titik a dari titik b itu 27 nah karena nanti di pinggangnya itu kita pakai ban ya ban untuk karetnya atau atau gimana pun nah jadi itu kita mengukurnya tuh dari a ke b itu 3,5. 3,5 nih. 3,5 itu sekitar di sini. 3,5 ya. 3,5. Nah, jadi kita ukurnya dari sini. Ini titik A itu garis yang kedua ya. Nah, 3,5 sampai di ya. sini itu sepanjang 27 ya. Jadi sini itu sepanjang 27. Nah 27, kasih titik nama titik B. Selanjutnya, B ke C itu lingkar paha. Nah dapatnya itu 26, udah masuk ke dalam rumusnya, nih B ke C. Ya, dari B ke C itu 26, ya. Nah dari sini B ke C 26, nah 26, ya 26. Setelah itu uh, kalian udah dapat titik C. Kasih titik. Nah, baru kalian uh, kasih garis garis lurus gitu ya dari B ke C. Terus dari B ke C ini kita cari tengah-tengahnya ya. B ke C itu tadi 26 ya. 26 dibagi dua itu dapatnya 13 ya. 26 dibagi dua dapatnya 13 nah 13 ini kasih titik, titik namanya titik D ya. ini saya kasih titik namanya titik D setelah itu kita masuk uh, ke tahap selanjutnya dari uh, dari titik C ke E itu mundur 3 cm nah, jadi C ke E mundur 3 cm dapatlah titik E ya nah setelah itu titik e ke f nah ini kan e ke f ya ini titik e ini titik f nah itu garisnya dia lurus ya ini lurus lurus nah lurus ini di garis pertama itu titik f nah ini kita pakai garis ininya gini nah ini dia lurus dari titik E ke F itu garisnya lurus, ya. Sudah itu, udah kalian kasih garis titiknya ini titik F. Dikasih titik aja, jangan digaris ya. Nah, dikasih titik nama titik F. Dari ketemu titik O ya. Selanjutnya, itu dari F ke G. Nah. F ke G ini kira-kira mundur dua setengah ya, kira-kira mundur dua setengah. Ini sifatnya dia uh, tergantung ukuran punya kalian. Nah, ini kan dari F ke G itu dua setengah. Nah, kalau di sini dua setengah dari dari sini dua setengah. Nah, di sini juga kira-kira itu dua setengah juga. Nah, makanya uh, dia itu. Sifatnya itu enggak harus dua setengah gitu. Nah jadi dari F ke G dua setengah. Selanjutnya itu ada G ke H. Lingkar pinggangnya itu tadi 17,5 ya. Ini dari G. Ini dari G ke H. 17,5 untuk lingkar pinggangnya. Nah itu di garis kedua ya. Ini G ke h. Itu 17,5 ya, g ke h. Nih. Barulah kita kasih titik namanya titik h ya. Ini tadi g ke h yang mundur dari f ini 2,5. Nah, kalau di sini 2,5 mundurnya di sini juga harus 2,5 dari a ke h 2,5 ya. Misalnya nih Uh, ukuran pinggang yang kalian dapat, tuh, udah masukkan rumus itu, 20. nah, jadi uh, boleh saja. Kalau dari F ke G, itu cuma 1 cm. Di sini juga 1 cm, jadi tergantung dari ukuran celana yang kalian ukur atau ukuran badan orang yang kalian ukur. Nah, selanjutnya itu ada I ke J, itu 4 cm, I ke J. 4 cm ya. I ke J. Nah, ini kita buat kocek yang di depannya itu. Ini pola depannya. Uh, kita buat kocek yang biasa untuk di samping kiri atau kanannya itu. Nah, dari I ke J itu 4 cm. Nah, ini di garis kedua. Di garis pertama ya, salah. Di garis pertama tadi. I ke J. Nah, garis garis di atas H itu namanya titik I. Nah, terus di garis ini dari I ke J itu 4 cm. Tapi kalau misalnya ini orangnya kan enggak terlalu enggak terlalu gemuk ya, jadi 4 cm. Tapi kalau misalnya orangnya gemuk, boleh saja kalau dari I ke J itu 5 cm ya. Ini dari I ke J 4 cm. Nah, setelah itu tadi yang dari setelah itu kita lanjut, J ke K 18 cm untuk kocek samping ke bawahnya. Nah, ini dari dari J ke K ya, ini dari J, J ke K ini 18 cm. Nah, ini di garis pertama ya yang tadi itu. Nah, 18 cm dikasih titik, namanya titik K ya nah, baru kita garis kita garis pakai penggaris nah, kita garis kita hubungkan nah, selanjutnya itu tadi yang dari H ke G itu kita garis ya selanjutnya itu dari E ke L 5 cm untuk membentuk pesaknya E ke L nih. E ke L itu maju 5 cm ya Naik sentimeter lima naik lima cm. Nah, dari sini sudah dapat dari E ke L ini titik L namanya. Titik L, nah itu 5 cm. Kasih titik nama titik L. Nah, setelah itu dari C ke L itu kita hubungkan dengan garis lengkung. C ke L yang tadi udah kita buat tuh, ini dari C ke L. Nah, kita garis gini, garis. Nah, setelah itu dari titik L ini yang ke titik G tadi itu kita luruskan, kita garis, kita lurus. Nah, dari titik L ke G kita garis lurus. Nah, selanjutnya G ke M itu 4 cm dan L ke N 4 cm. Nah, tadi ini G ya. G ini kita buat untuk kulbinya cool ya, biar nanti enggak repot lagi. Dari G ke M itu 4 cm. G ke M ya, G ke M ini 4 cm. Hmm. Terus yang dari sini L ke N itu 4 cm. Ya, 4 cm nah setelah itu kita kasih garis lurus ini udah digaris tadi nah ini kita kasih garis nah karena kulbi itu kayak ada lengkungan jadi kita pakai menggunakan kapas ini nah berarti dari L itu agak naik sedikit nggak masalah nah kita hubungkan jadilah untuk kulbinya ya selanjutnya itu O ke P O ke P nah kita cari O ke P nah O ke P dihubungkan agar pada saat menjahit tidak terturun garis kedua nah O ke P ini ini kan tadi M ke, M ke P itu sekitar uh, M ke P ini sekitar kira-kiranya itu setengah cm ya. Ini M ke P. Nah. Dari M ke P itu uh, 3 cm ya. Nah, boleh dari dari titik M ini ke P uh, 3 cm. Nah, terus ini dari titik O ini Oh ini kan uh, garis yang di atas G ya, Ini G nah di atas G itu dikasih titik nama titik O, nah jadi dari titik O ke P itu kita garis lurus ya, garis lurus. Nah, setelah itu kita lanjut A ke K sama dengan panjang celana diukur dari 3,5, nah, nih yang udah saya bilang tadi, ini ya a ke Q. nah Q itu di sini, ya a ke Q, ya, nah saya ulang, nah dari sini a ke Q, ini Ki itu sepanjang panjang celananya tadi adalah delapan puluh, panjang celananya tadi 84 ya dari sini ke sini itu 84 tapi diukur dari 3,5. koma nah, 3,5 itu yang ini. 3, 5. berarti kita ukuran dari sini. 3,5 ini garis A nih 3,5 di garis A tadi sampailah di bawah ya, di bawah di bawah sini itu sepanjang 84 ya. Namanya titik K. Setelah itu, K ke R turun 4 cm. Nah, dari K ke R 4 cm turunnya, turun 4 cm. Ini dia agak serong sedikit, sedikit saja, kayak 1 cm saja. Nah, dapatlah titik R ya. Selanjutnya. Hmm d ke k diukur dibagi menjadi dua nah d ke k tadi ini yang kita kasih tengah-tengah ini d ke k ini garis k tadi ini satu garis ini garis key. nah ini kasih kita tengah uh, d ke k itu kita ukur panjangnya itu berapa nah sini kita ukur nanti baru dibagi dua d ke k nah di sini saya dapat tuh dari d ke k d d ke k itu dapatnya adalah 57 puluh ya lima dibagi dua itu dapatnya misalnya dapatnya itu 27 puluh ya. tujuh nah dapatlah titik s ini titik s nah dapatlah titik S dari titik D ke K ini dapatlah titik S ya, titik S titik S nah setelah itu barulah kalian garis garis garis lurus aja kok udah dapat titik S nya garis lurus dari sini sini lurus itu ya nah, setelah itu SQT itu lingkar lututnya 20. Ya. SQT. Nah, tadi itu dapat nilai S ya. S SQT itu lingkarnya 20. Nah, jadi 20 itu begini. Ini kan S ini tadi tengah-tengah nih. Nah, jadi di sini 10. Nah, 10 dari sini ke 10 itu nah, 10 nah dari sini ke sini juga 10 jadi di sini 10 di sini 10 jadi 20 lingkar lututnya ya nah, jadi tengah-tengah kita ukurnya gini nah ini 10 nah, 10 ini S ke T nah disini juga 10 dari sini ke sini 10 jadi kok digabungkan tuh ada tuh 20 di sini 10 sini 10 jadi 20 ya selanjutnya itu ada dapat 20 itu dari lingkar lutut tadi lingkar lutut kita itu tadi yang udah kita ukur udah, udah kita masukkan rumus itu sebanyak 20 ya sebanyak 20 nah setelah itu dari C ke T kita garis lurus. Nah dari C ke T, nih dari C ke T kita kasih garis garisnya lurus ya. Nah dari B ke T ini, dari B ke T itu kita kasih garis lurus. Nah kita menggunakan ini saja, garis ini saja. Kita kasih garis lurus, ini garis lurus, ya. Nah. Selanjutnya, tadi kalian udah dapat ya yang untuk bagian depannya itu. Nah, ini kita garis dari titik I, I ketemu titik K, nah sampai ke titik B. Nah, ini garis ya. Selanjutnya, itu adalah. S ke U itu lingkar pergelangan kaki Nah, S ke U. Nah, ini dia S ke U itu lingkar pergelangan kaki Nah, lingkar pergelangan kakinya itu tadi 18 Nah, tadi ini udah dapat juga tengah-tengah S-nya Ini tadi uh, namanya titik S Nah, ini titik S karena dia di tengah-tengah di Jadi saya kasih nama titik S, titik S ya Ini lingkar lututnya Nah, ini lingkar pergelangan kakinya Nah, itu tadi dapatnya 18. Jadi dari sini ke sini itu 9. 18 dibagi 2 itu 9. Nah, 9. Nah, di sini ke sini itu juga 9 ya. Nah. 9. Jadi sini 9, sini 9. Jadi dapatlah 18. Nah, setelah itu kita kasih titik, kasih titik. Nah, setelah itu baru kita hubungkan dari titik S ini. Ini dari titik tadi di sini dari titik sini sampai ke sini kita kasih garis lurus dari sini ke sini kasih garis lurus nah, setelah sudah dapat nah, ini tadi yang garis yang agak nyerong nah, ini juga uh, turunnya juga 4 cm nih. Tadi, dari titik Ki Ki ke R itu 4 cm agak serong sedikit, ada sekitar 1 cm atau setengah cm gitu ya nah terus, ininya juga Nah, terus kita kasih garis lurus. Garis lurus. Nah, dapatlah setelah itu sudah jadi. Nah, C ke C1. Nah, setelah itu sudah jadi untuk pola depan celana untuk laki-laki. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini yang warna hitamnya ini, nah ya, itu untuk pola belakang, eh pola depan salah, nah jadi gambarnya itu kalau untuk pola depan itu seperti ini, nah ini dia, ya. nah sampai di sini untuk cocek depannya, nah sudah jadi untuk pola depan setelah itu, nah kalau kalian sudah dapat pola depannya, kita langsung ke pola belakangnya. Nah, kita langsung saja. Nah, kalau untuk pola belakangnya, C ke C1 itu turun 1 cm. Nah, yang tadi ini, C ke C1 ini turun 1 cm. Saja. C ke C1 turun 1 cm. Nah, dapatlah titik C satu, dan dapat kalian kasih titik, baru kalian um, garis garis saja, garis lurus saja. Ya. kalian kasih garis lurus. Setelah itu kita masuk lagi. Um, C1 ke C2 itu 8 cm, memang rumusnya nah, ini dari C1 ke C2 itu 8 cm, kenapa dia 8 cm? nah, kita bahas lagi nah ini yang tadi ya, kalian masih ingat ya yang tadi ini nah, ini lingkar pahaknya itu adalah 60 ya nah, kita bahas tadi ini ya nah, itu di sini adalah lingkar pahanya C1 ke C2 kenapa dia 8 cm karena um, memang rumusnya seperti itu nah, memang rumusnya dari mana yaitu lingkar pahak tadi itu adalah 60 ya 60 yang sudah kita ukur 60 dibagi 2 dikurang 4 nah, dikurang 4 inilah kita kalikan 2 jadi 4 kali 2 itu 8 makanya dari C1 ke C2 itu 8 cm. Nah, makanya dari sini C1 ke C2 itu 8 cm. Ya. Memang rumusnya seperti itu. Nah, setelah itu kasih garis. Nah, udah dapat dapatlah titik C2 ya. Setelah itu kita masuk rumus lagi T ke T1 itu 4 ya, nah ini tadi yang dari sini tadi, ini pola depannya, ini kita kasih garis lurus tadi ya, nih dari T1 dari T ke T1 itu 4, kenapa dia 4? Nah, kenapa dia 4? Memang rumusnya seperti itu, nah kita lihat lagi, nah T ke T1, T ke T1 itu lingkar lututnya tadi adalah kita ukur 44. 44 dibagi 2 terus dikurang 2. Nah, kurang 2 ini dikalikan 2. Jadi 2 x 2 4. Jadi penambahan untuk di lutut itu adalah 4 ya. 4. Nah, maka dapatlah dari T T ke T1 itu 4 cm. Selanjutnya U ke U1 itu adalah empat juga, nah di sini u, u ke u satu itu 4 cm Nah, kenapa dia empat? Memang rumusnya seperti itu, kita bahas lagi. Nah, ini dia u, nah ini ya u ke u satu itu adalah lingkar pergelangan kakinya itu kita dapat tadi empat puluh. 40 dibagi 2 dikurang 2 Nah dikurang 2 inilah dikalikan 2 Jadi dapatlah dia 4 ya Nah makanya dari U ke U1 itu 4 ya Nah setelah itu Nah kita kasih garis uh, Kita turun Dari U1 ini turun 4 Nah biar sama, uh, jadinya dia uh, sama dengan pola depannya nah, dari ini dari u ke u1 itu 4 nah dari u1 turun itu 4 cm nah ini sekitar agak serong sedikit sekitar setengah cm atau 1 cm boleh nah setelah itu kita hubungkan dengan yang bagian depan nah setelah itu kita lanjut G ke G1 itu naik 3,5 cm ya, ini dari G G tadi ini G ini ya Nampak nggak? ini yang dari pola depannya itu G ke G1 itu naik 3,5 cm nah, dari G ke G1 3,5 cm dapatlah titik G ya Dapat titik g setelah itu g 1 bagian atas dikasih garis lurus g 1 ini tadi udah dapat g 1 ke a nah ke a nah ini ke a yang tadi ini kita kasih garis lurus tadi udah ketemu g satunya kita kasih garis lurus ya nah kasih garis lurus ketemu yang a nya tapi A yang bagian atas bukan A yang bagian bawah. Bagian atas tadi kan saya udah bilang bahwa dikasih garis 2 ya. Ini ke sini itu sekitar 1 cm nah jadi ini garis A, nah garis A yang di atas ini dihubungkan dari A ke G1 ya. Ke G1 ini. Sudah? Setelah itu A ke A1 lingkar pinggangnya 17,5 ya a ke a satu, pinggangnya itu 17,5 Nah ini dia ini dari a dari sini tadi itu a ke a 1 ini. Nah ini yang tadi udah kalian kasih garis titik g ini g 1 Nah dapatnya di sini ternyata a satunya A ke A1 itu 17,5 dapat 17,5 dari mana? lingkar pinggangnya tadi, lingkar pinggangnya itu 17,5, nah jadi dari A ke A1 dari A ke A1 nah, ini kita lihat ya. dari A ke A1 17,5 ya Nah, ya, dapatlah dia ini. 17,5. Kita Nah, dapatlah dia di sini ya. Di sini. Nah, dapatlah dia Nah, di sini A1. Ya. A1 itu lingkar pinggangnya 17,5. diukur dari A, A atas. A atas ke sini, ya, itu namanya A1, dapatnya 17,5. Setelah itu A1 ke A2 maju 2 cm. Nah, tadi yang ini. Dan dapat A1. A1 ke A2 di sini maju 2 cm. Nah, ini udah maju 2 cm ya. Sudah maju 2 cm. Nah, dapatlah di sini dia. Nih. Ya. Namanya titik A 1. Setelah itu bagian bulat-bulat kita ukur dapat 20,5 ya nah ini dia dari sini ini ini ke sini itu dapat 20,5 ya 20,5 ini kita mengetahui untuk lingkar pinggulnya gitu nah dapat 20,5 kita ukur dulu nih kita harus mengukurnya dulu nih. Dapatlah 20,5 ya. Nah. Setelah itu nah, ini yang garis yang kayak ini saya kasih garis dua ketemu dengan garis dua juga ini. Itu diambil dari titik uh, dapat 43 diambil dari uh, 43 tadi itu adalah lingkar pinggulnya nah lingkar pinggulnya itu adalah 43 Nah terus uh, kegunaan kita tadi ukur dari bulat-bulat ini nol ke sini itu 25 nah 43 nah 43 nah hmm. Itu kita ngukurnya dari 20,5 ini ya, 20,5 ini. Nah, kita ngukurnya dari 20,5 ini. Nah, itu diukur dari garis ini. Nah, ini dia. 20,5 ke belakang itu sepanjang 43 ya, 43. Nah, ini dia. 20,5 ini kita mengukurnya dari 20,5 ya, 20,5 kenapa 20,5 kenapa dia 20,5 nah setelah tadi yang dapat 20,5 itu nah kita ukur dari sini, nah tadi dari O ke O sini itu kan lingkar pinggulnya itu adalah 20,5 nah dari sini dari O ke sini itu dapatnya 20,5 kita ukur tadi. Nah lingkar pinggulnya itu adalah 43 lingkar pinggul ukuran yang tadi, ya empat Jadi 43 itu kita ukur dari 20,5 Berarti bukan dari satu, ya, bukan dari sini, tapi dari 20,5 puluh koma Nah dua ya dua itu di sini nah kita ukur nih dari sini dari garis ini garis ini saya kasih nama itu kayak garis dua gitu ya Nah 20,5 kita sampai cari 43 ya 43 itu ternyata dapatnya di sini nah 43 dapatnya di sini saya kasihlah ini sini kayak gambar bintang gitu ya saya kasih titik namanya kayak uh, bintang gitu Nah, selanjutnya itu dari H ke O itu 10 cm. Nah, ini dari H ke O, ya, dari titik H ke O ini H ke O, dari titik H ke O itu panjangnya sekitar 10 cm. Ini H ke O, kasihlah titik O, ya. Setelah itu, kita lanjut dari bintang ke C2 digaris di garis atau dihubungkan. Nah, dari bintang ke C2. Nah, C2 itu yang tadi di sini. Nah, ini kita garis menggunakan garis lengkung tadi. Ya. Ini. Nah, dari C2 ke bintang. Nah, itu kasih kita garis lengkung. Nah. Garis ya garis sampai ketemu ke A1 ini. EA2, eh, A2. Nah. ya sampai ke A2. Ini garis lurus dari bintang, bintang ke sini. Nah. Agak bengkok, agak gini. Nah. Gitu ya. Nah, berarti dari C2 ke bintang, bintang ke A2 ya, A2. Ini A1 nih A2-nya. Selanjutnya. Nah, setelah udah dapat ya, ini dari C1 ke T1 tadi udah di kalian garis menggunakan penggaris ini. Ini penggaris ini. Garis lengkungannya. Nah, dari C1 ke T1 itu garis pola belakang garis terus dari T1 ke U1 dari T1 ke U1 itu kasih garis lurus aja nah garis lurus ya Nah udah dapat dia untuk pola belakangnya ya pola belakangnya selanjutnya untuk bagian kocek belakang yang biasa laki-laki itu itu dia A ke A1 itu 8 cm ya. A ke A1 itu 8 cm nah, ini kita terlebih dahulu untuk membuat kociknya itu adalah garis 2 dihubungkan dengan ini garis 2 ini ketemu dengan ini ya. Itu 4 cm. Nah, berarti dari sini ke sini itu 4 cm. Nah, dari sini garis ini. Nah, garis ini saya kasih nama ini. Garis 2. Ke sini itu ke 0 dengan garis 2 lagi ini 4 cm. Terus dari bintang ke A1 itu 8 cm. Nah, Nih. Dari bin, ini kan bintang ke sini itu 12 cm. Ya. 12 cm dapat titik tengahnya itu 6. Ya. Udah 6. Nah, dari 6 ini udah titik tengahnya ini lurus kita kasih garis lurus. Nah, ini kira-kira 1 cm, ini 1 cm. Jadi 2 cm ini. Ini 1, ini 1, ini jadi 2 dari bintang ke sini itu 8 cm ya, untuk ukuran panjangnya, dari sini ke sini 8 cm, nah, udah jadi untuk pola belakangnya, nah, pola belakangnya itu dari sini, dari dari A2 ketemu ke titik I terus, ini yang tadi, pola depannya itu yang dari titik B ke titik I, nah itu masih nah, jadi gini nah ini untuk pola belakangnya itu dari sini sini sini nah ini warna merah ini nah nah ini untuk koceknya ini untuk kupnatnya. Nah selamat mencoba kalau kalian potongnya ini udah dikain, nah bentuknya itu seperti ini, nah untuk bagian uh, ini bagian depannya nah ini bagian depannya ya, nah jadi itu seperti ini kira-kira nah ini bagian depannya nah kalau untuk yang bagian depan itu yang kocek dia seperti ini ya. Jadi dia kampungnya itu kira-kira begini. Ya. Nanti itu ini untuk potongan untuk potongannya ini dia nanti untuk bagian koceknya Jadi ada sedikit di sini di gunting sedikit. Ya. Nih, nah ini gunting sedikit. kalau kalian udah buat untuk pola depannya, nah ini kita ambil aja, untuk pola depannya itu satu lembar nah ini kita lanjut ke pola belakang nah jadi itu pola belakang tuh, nah ini yang bagian bagian ininya ini ya nah ini, bagian ininya dia jadi tuh kayak ada panjang sedikit gitu ya nah kayak ada panjang sedikit ya Nah, jadi itu tinggal kita tempel aja ke kain. Nah, ini ini untuk kampuhnya ya. Nah. Nah, ini sebenarnya nah begitu. Nah, ini kampuhnya. Nah, ini juga sama bagian belakangnya. Nah, begitu. Nah, jadi itu uh, untuk bagian belakang itu tinggal ininya. Ini ini tinggal masukkan rumus aja yang tadi udah kita bahas nih dan bagian lututnya ini nah ini bagian pergelangan kakinya ya bagian bawahnya itu bagian pergelangan kakinya Senat mencoba